Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, let's learn dimanapun anda berada Selamat malam, kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat. Ya, selalu kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita mendapatkan info nih mengenai buku LKS olahraga penjaskes. Persahabat, ya, yang ada foto papa Bilar, ternyata kita mendapatkan info ini sudah sold out, persahabatnya di aplikasi Shopee. Dan tentunya ini buku tahun lalu Dan untuk tahun ini sudah diganti cover Persahabat ya Perhatikan slide kedua tuh Info ini kita dapatkan dari K.I.T.S.B.30 Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan sold out katanya guys Itu buku tahun lalu Tahun ini udah ganti cover Katanya tuh Masya Allah Tetap kita merasa bangga banget ya papa Apabila fotonya terpajang di buku olahraga Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Idas Kurniati Anuskar 9 mengatakan Wah telat dong katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya Banyak sekali yang menginginkan Dan pasti banyak sekali yang Kepengen membeli buku LKS tersebut Ini tentunya membuat kita semakin bangga karena cita-cita Papa Bilar sebelumnya memang cita-citanya pengen banget jadi guru olahraga dan Alhamdulillah ya walaupun gak kesampaian jadi guru olahraga tetap fotonya terpajang di buku olahraga dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya ini ada momen spesial keseruan keluarga Leslar di rumah Mama Ii aduh Masya Allah banget ya Bang El lagi digendong oleh mamai istu kita makin gemes banget sama abang L dan kita lihat juga nih keseruan Leslie dan Bilar kalau sudah kumpul, mereka emang kocak banget persahabatan ya. Anda aja kelakuan dan aksi mereka yang selalu bikin kita ketawa ngakak bersahabat ya. Bapak dengan aksi gestreknya serta Bunda Lesdi pun Masya Allah bahagia terus untuk keluarga Leslar dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan untuk berikutnya disimak juga persahabat ada mama spesial Bunda Lesti nyanyi di rumahnya mama, mama Iis Wow Masya Allah spesial banget ya duet bareng juga tuh <gifat> Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan Kalau kualitas suara jangan pernah ditanyakan lagi persahabat ya Karena untuk suara Bunda Lesti sangat menggelegar Sangat masya Allah banget, pokoknya kita bangga dengan idola kesayangan kita. Bukan hanya Bunda Lesti yang menunjukkan talenta bernyanyi di rumahnya Mama Iis, ternyata Papa Bilar pun ini unjuk gigi juga nih, persahabatnya. Mengeluarkan bakatnya memainkan piano di rumah Mama Inns Wow, tambah keren aja nih Papa B Masya banget dia ya? Dan kita juga salvok banget nih kalimat yang diposting oleh Mama Inns Penyanyinya sambil ngingetin chord katanya tuh aduh Rizky Miller ada aja kelakuannya yang selalu bikin kita ketawanya ngakak bersahabat ya. Total semangat untuk Bapak B belajar terus ya. Mudah-mudahan tentunya makin keren dan mudah-mudahan ya bisa duet bareng dengan Bunda Lesti kembali. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya Aduh ini gemes banget persahabat ya Momen saat BBL mau pulang Pamitan sama Mama Iis dan gak salsa persahabat ya Luar biasa Abang L baru bangun Tentunya bukannya nangis malah senyum Aduh Masya Allah banget Bayi Peter persahabat ya. Doakan yang terbaik Semoga keluarga Leslar selalu bahagia Amin. Kita juga masih menunggu cidukan Cidukan terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia Seputar Leslar tentunya